Baiklah para sahabat, untuk mengawali kabar terbaru di sore hari ini ada sebuah kabar spesial. Para sahabatnya membahagiakan untuk kita semua karena Indosier ini menginfokan soal Ancang atau acara Kiss World 2022. Alhamdulillah para sahabat, Lesti dan Rizky Bilar kembali masuk Nominasi Keluarga Terkis. Wow, keluarga Rizky Bila pesaba yang masuk nominasi keluarga Terkis di ajang Kiss World 2022. Alhamdulillah persahabat ya, banyak sekali tentunya tanggung jawab kita semua warga Konoha untuk selalu mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. Selain nominasi keluarga Terkis, idola kesayangan kita juga pesaba masuk dalam nominasi Pernikahan terkis di Kiss World 2022 Lesti Bilar Dan tentunya persahabat ya warga Konoha Mudah-mudahan tetap kompak dan solid mendukung Idola kesenangan kita di acara Kiss World 2022 Mudah-mudahan Leslar banyak membawa piala penghargaan Like postingan ini untuk dukung Lesti Kejora dan Rizky Bilar Di kategori pernikahan terkis di Kiss World 2022 Dan berikutnya juga persahabat Kembali Idola Kesaingan kita, Lesti Kejora dan Rizky Bilar Ini masuk di nominasi pasangan Baper Terkis wow, banyak sekali persahabat ya Kategori-kategori yang tentu di dalamnya ada Lesti dan Rizky Bilar masuk nominasi Mudah-mudahan banyak piala penghargaan yang didapat oleh Idola kesenangan kita Selanjutnya juga persahabat yang bikin kita bahagia ada sebuah kabar yang sangat luar biasa banget ya Ternyata BBL juga ini masuk dalam nominasi persahabat ya Tentu BBL ini masuk nominasi anak terkiut persahabat ya Wow, allah banget ya Mudah-mudahan persahabat BBL bisa mendapatkan piala penghargaan di nominasi anak terkis turkis persahabat ya, duh, tentunya pokoknya seberang kategori itu ya. like dan komen, jangan lupa semangat mudah-mudahan kekompakan dari tim Leslar selalu solid untuk mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan yang diberikan Salah satunya dari akun Novia NoviaRosa9 Banyak tugas kita ini Bunda L, Papa B Dan Abang L banyak masuk nominasi Yuk semangat mudah-mudahan Kita bisa berpiala Like sebanyak-banyaknya Vote di aplikasi video setiap 15 menit semangat Yuk tentunya kita semangat Untuk gempur like Dan komen di Akun Indosiar yang tentunya di postingan ada postingan ide lagi kita. Berikutnya, juga persahabat perhatikan di sini ada sebuah kabar spesial info karena vlog terbaru sudah di update di channel YouTube-nya kakak Rizky Bilar. Challenge main biliar lawan Roy Ricardo berhadiah mobil Lamborghini. Wow, fantastis banget ya! Sama-sama kita kompak juga untuk mendukung karya-karya terbaik idola kesenangan kita yang belum nonton silahkan nonton bersahabat ya, karena ini seru banget. Mudah-mudahan kekompakan terjaga dengan baik. Amin. Berikutnya, ada sebuah kabar spesial juga yang kita dapatkan bersahabat ya dari Bang Ariel. 22 menit yang lalu ini mengunggah sebuah postingan kebersamaan dengan tim Laster Entertainment. Ada Lintar dan ada juga Uyanongzi bersahabat ya. Wow, mudah-mudahan. Tim Leslar selalu kompak juga untuk memberikan kabar-kabar baik, kabar bahagia persahabat Selanjutnya juga ini mengejutkan persahabat ya Bang Fali Akbar ini mengunggah sebuah postingan di IGES pribadinya dua jam yang lalu Tentu postingan sebuah kalimat Terkadang kita hanya melihat dan menilai dari sisi manusianya saja Runtuk Ketika kau lelah, berhentilah dulu, beri ruang, beri waktu, mereka bilang, syukurilah saja, padahal rela tak semudah kata. Working with Sport TV, New Feeling Tuh, sahabat, ya, banyak sekali nama akun yang di tag ada Rangga Syahid, ada Mas Komi juga, ada Dede Prawira juga, dan Ari Lobster hingga Adlin. Persahabat, ya, nama-namanya di tag di unggahan Bang Fali Akbar ini. Mudah-mudahan tim Les Larah tetap kompak dan tetap kuat, bersahabat ya, untuk selalu memberikan karya-karya terbaiknya. Selanjutnya juga ada sebuah postingan dari DA 3 Rani ya, yang mengunggah sebuah postingan momen kebersamaannya kemarin Saat tentunya di rumah Leslar Wah, wow, onti-onti cantik bersahabat ya lagi bersama Baby L Masya Allah Dan kita lihat ke slide berikutnya Ini momen ketika Baby L dan Baby Guzel foto shoot ya, dan tentunya di selit terakhir ada yang cute banget tuh Baby L Masya Allah Pribadi sejak dini, kata dia Rani Persahabat. Ya, masya Allah mudah-mudahan selalu sehat, bahagia selalu untuk idola kesayangan kita. Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun dunia Leslar, masya Allah gemas banget lihat Abang L dan Gunzel. Langgang terus ya, persahabatan kalian. Amin. Doakan selalu persahabatan ya, sampai dewasa nih pertemanan dari Guzel dan BBL. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terharga selanjutnya. Ini dulu informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar